Jadi aku oh. anggerek salut kado kublu egile. Eh, Kau mesti enak canggerek namun baca. <laughs> Itu malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Ikut cocok loh guys. Paling cocok loh guys. Orang saya ngehilangin. Kadang Yandani mami mamsu 22. Orang sah pamer-pamer awak. Mau barangin suaronya Yora mati awak. Baik, mau contoh kejawal. Setan punya tadi. Ya. Usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. <tuh> itu ini cocok, cocok. Kalo tiang-tiang zaman saat kikis. Biasanya mau modal awak-awakku di nawakan. Konsolat tahajud, butun sakit Wangel orang itu tahajud, belas. Mer mesti merem cuman bangun, mesti kencing bangun. Tapi ini tahajud butun. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Nah, solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud, dongomawan. Ya Allah gusti daluniki para wali, -wali sebuel yang tahajud Ikonkan niat saya bersama mereka alfadah turuannya, <tuh> guys. Ayo yuk lo, lo kulpeinalan guys. Kabil. Lama tidak lihat TV Arab turu kapan da, tahajud baharang, kondongo, dongo, barang kondungu-dungu barang semua model-model kama kan ndong ayo ya bismillah Allahumma ya Allah, Allah ya. kadot karo wong-wong wali-wali sing ndonga jadikan doa saya bersama doa mereka al Fatihah turo ganjaranmu akeh kuwi timbang melek gor nguyuh orang ora anggo ngono lho Mas. Wis ta model-model wong Kudus barang ilang gue kuwi. Angel kon tangi bengi kuwi angel tenan apa nih hadir-hadir ngine nah, kala. Ha perso ya perso wis nganggur tebangan bareng muangen telung piring ijik nggawa mulih barang Wah, hadir lagi. Jalan kena, tas selalu wakai di sini. Di gedang di sini macam-macam. Wah, hadir lagi. Pinter gaya nih, gue yo, gue buku nih, gue buku. Tak sih, gue deh, gue kulit pada samen nih. mulai ke, gue gedang, jadwalnya gedang ya. Kalau macam-macam, subhanallah. Orang ini memang bener. Nah, itu itu, itu namanya kreatif katanya kirmah mikir sing nengomong, tadi dibuka ilawang langsung ditudi anggur, ditudi amesem, orang ada tekoran gomo, monggo kitab saya doakan anda di sana dapat syafaat. Kusurah butuh, aku butuh gedang di, lalu butuh ngono wong saya, Bismillah dari wong ya yang jangan suka mempersulit orang, tergantung makom itu Makomnya orang ini, makom mikur seneng ya, gini ya, bismillah, ngono loh. Ojombos Allah, oke, KPK ditebuk, bodoh kalau awakmu. Yura ya, izon, jadi kamu senengnya begitu, monggo, kamu maunya gini ya? monggo gitu yang penting semuanya, insya Allah sama Allah diterima. Tergantung ini yang tewa, ini yang dengar apa? Yesus, cocok. Jadi aku, anggur salut, kalau kupluk lagi loh. Kok mesti enak cengger ya, gini mudah. Kok, koyo pitik, baik. Nah, nah. Nah canggara nih ki, nih orang ngindel nih ki, memang betul. Ketap, betul, ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kuyu kutu dua ciri khas, omongku kulai otw, kisbah. Nah, kisah netas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh, <laughs> kudus tok, tapi liana orang, kudus masya Allah luar biasa, kreatif luar biasa, masya Allah masya Allah, ongka cangking gondeanul. Tempatnya terbanginlah nganggur plastik nih nganggur nganggu banget. Nganggu. Lungkin jerone gede macam-macam. Di orang angkut mulai ceken dicek. Manis dia. Kalau nafonaeng gue nge kasih patahin macam-macam nenek capek komplit. luar biasa. Masya Allah. Niki gembira. Alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Bahar. Alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube saya ikut Alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapa memang paling penak diku solusi jalan keluar yang enak kalau oh coga yang mau mati wong wong ini wong utang aku wah nerokok wong nambahin kosek lagi kipinya caranya bayar kok neraka nerokok baik kasih solusi Solusinya mau moco ya latif lah pepon pep ya latif ya latif kalau pun moco jadi ngabel oh ya bismillah moco terakhir mau moco yasin pengen petang atus lah pep ini petang atus lambeku ya domlek lagu ya kok orang pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al Fatihah selesai. Ngono ada dakhal fi ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatih. Ini ini solusi juga. Ya ada dakhal keh maca Yasin sak jumlae makhluke Gusti Allah iki nggih njawab. Ngono lho kanjengane piye sing solusi jalan iki. Oleh uang tua cek untuk kan mocho wirid, uang beli mencecek wiri tanuran ambung-ambung. Ojo tuh tuh bu cukup nanti diakhiri ada dakal kei wari dona masewa zina taarsewangida ada kalimade selesai. Wibong sawang malas-malas ini mocho malas, malas ,in. la ilaha illallah ada dakal kei wari dona masewa zina taarsewangida ada wesi cukup anggeracak mau jadi setahun pisang ada-ada hal kewadudan namanya yang apa, jaluk jatah surga VIP, yang kok tetap-tap lebih surga, tapi ekonomi kok dipimpin, siapa yang pimpin? Gus Bahak lho bangsa yang enak-enak kok ya, ya saya bisa lah ya, aku tak melu, aku tak melu ekonomi, melu Gus Bahak, Sing mendingan lebih surga tapi sungkan lah orang punya, ya, VIP kan bahamun yang dulu rawaknya, dia sungkan dah ya Kosok marani mbahmu Ya tadi melihat wajah Rasulullah itu Para sahabat memang sungkan lihat itu Para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik Tapi kalau yang tua-tua Kanak taris semuanya Rasulullah Wajahnya Begitu pula para wali-wali Allah itu Sama Allah kadang ditutupi Kewalian itu tadi Guyon kadang ngomongnya atau aneh-aneh sitik itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak apa itu kalau bahmun barang ndak lucu-lucu sitik mungkin kita ndak mampu duduk sama bahmun. lah Ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu. Akhirnya kita bisa bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai. Ulama-ulama para habaib. sing enak gimana. Bukusnya ngendeng endeng Orang sakangan. Ah, ada da khalkih waridha nafsih. Wajinata arsyi wa midada kalimatih. Macau yasin simpisan. Macau kuih. Ya. Mana ada da keh Seperti ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad muhammadin ada di qadrin minal matar. Lagi ya. Ini pasudan ini macau Ya Allah saya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sejumlah tetesan air hujan. Rampung al-fatihah saya menghitung malaikat orang awakmu awakmu menghitung tasbihmu jebol orang yang saya malaikat saya tidak mungkin keliru ada lagi sholawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk seandunya itu dengan jenggotmu Dewi menghitung orang rambut malaikat saya menghitung maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad soalnya di akhir zaman Wongkon ngamal ngamal saya padahal Sheikh Abdul Qadir Jilani Tahajud kaki satu yang satu, ora mungkin, enggeryl. Wis mau di apa zaman corona Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan karena tempat makan jenek kesuani kademen Lorena. Kalau Lorena biasanya kan ada ada sate barang ada dagingnya, kok tadi ngendaleng, Lorena jadi kudu cepet, makanya coba jokongan mungi pengajian jam 2 malam jam 1 ngurungok ke Sopo malah ikatnya turu. lah kok menung sana kan melek mencicil gini kan ngurungok ke Habibie, ceramah apa kia ini ceramah, wis ke keseleng. jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal nah wis barengan bareng, bareng mulai tekan rumah jik ketemu Gujo Melek nah ini jam lalu ketemu Sopo yang bukain orang-orang yang bukain aku nak kujung turu awak menesu salahmu tekan lelat lah pun Gus bahak pengajian nanti jam lalu oh gak mungkin kujung kok jam lalu Gus bahak ini paling seneng pengajian singkat-singkat paling seneng singkat orang seneng suwi-suwi, yang penting singkat manfaat, Lha, lah saya minta juga di kudus barang nak pengajian rasa kewengen-wengen masaknya aku nak wengi termasuk rombongan ora sholat subuh ini tambah seneng Alhamdulillah mulai jam teluh turu pe, melek jam bolu. Seng dosa siapa Kiai ini apa seng turu? Ayo tako, yang gua besok akhirat akhiratnya bareng-bareng tako malaikat. Iki sing, sing gaya aku turu turuki Kiai kilu Habib kilu. Oh no ngomong-ngomong langsung lapor malaikat Habib saya kilu seng gaya aku kiri orang sholat subuh, ngom pengajian rambo waktu jam loru jam teluh lah ngundang gue. Itu saya lihat di Jawa Barat gus di Jawa itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang nanti dari jam 8 di, di, di BCI habis mau ngisi jam berapa? saya mau ngisi jam 8 sampai jam setengah sepuluh solawat Terus nanti pak Yai ini jam berapa? jam 12, dikasih kasur di situ. nanti anak kasur 10 itu gak mau bales, mau bales yang harap ceramah gitu, kentenan nanti kan emas jamin tangan ini, ayo pak ini jendengan saya ngisi, Lah masyarakatnya di bawah ini nanti selonjor-selonjor gawa anak telu yang si cinyu sone, si cimicetis, si iki oh, apa pengajian ini, ya memang meringankan meringankan nih, itu membebani nih buat saya orang ringan, si ringan nih pengajian ini sing singkat, sing penting panganannya nihake, lah, jadi mesti uang teka kakek, eh, ku dua wore nih panganan kayak gedang-gedang masak cuil-cuil gak -cuil, nado diuntal nengai yang untal pel, ya. Loh itu lo singkatnya gedangnya sak ini gedenya lah. Cocoknya. Bismillah. <laughs> <laughs> Alhamdulillah ya Bismillah.